Waspadai Dolar New Zealand, USD sedang berada dalam kondisi bearish. Bias harian pergerakan Dolar New Zealand, USD terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di atas area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar New Zealand (USD) terus bergerak ke atas dan menembus level 0.67927 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak rebound ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0.68112. Sekian analisa forex untuk tanggal 20 Januari tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.